Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi dengan kita, Bertiga dan Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Cidamain, Kak, Assalamualaikum. di podcast kita, YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. ada. Di episode kali ini ya, ya. Kakak Indi. Hmm. ini ini uh, tema atau topik yang banyak sebenarnya, Mbak, ditanyakan, di dialami ya. oleh soulmate kita juga. kemarin ya. juga ada DM Yasin, ya, Shin, ya. Betul, ya teman -teman DM kita. Betul, di lingkungan pertemanan lingkungan. kita. Juga Betul. banyak yang mengalami hal ini, mm -hmm. gitu. mengenai menjadi orang, orang tua. tua yang, yang mempunyai, mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yeah. Down syndrome. Iya, gitu. yeah, Down syndrome, yeah. autis, gitu. mbak Kebanyakan uh -huh. sih itu ya dari teman-teman uh -huh. kita. Nah, yang mereka tanyakan itu uh, bagaimana, bagaimana sih? sih mereka tuh sebagai orang tua apa yang harus mereka lakukan untuk uh, memfasilitasi lah si anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. gitu Kan ini bukan sesuatu yang eh uh, diinginkan pastinya kan ya yeah. Mbak Inka tapi mm -hmm. mereka mendapatkan uh, ini yeah. dititipkan anak-anak <laughs> mm -hmm. ini nah mm -hmm. itu mereka mau tahu nih mereka tuh harus bagaimana apa mm -hmm. yang eh uh, Bersikap bagaimana terhadap si anak ini memfasilitasinya, hmm. bagaimana, atau apalah, mungkin. Mbak, gitu yang ya, mungkin ya. bisa membantu hmm. ya, berbagi wawasan hmm. untuk mempermudah mereka ya. menjalankan tugas sebagai orang tua. Ya. Ini. Dan juga ada satu hmm. juga sekalian titipan yang baik, enggak ya? Mbak Inga, ya. Ada juga, kan, mereka yang merasa bahwa dengan adanya memiliki anak berkebutuhan khusus ini jadi menyusahkan yeah. hmm. karena oh. mahal yeah, kebutuhannya, yeah. pengobatannya, makanannya. Nah, Don't itu jadi special, merasa yeah. gimana sih? ini ujian cobaan kok penyiksaan gitu yeah. loh? Nah, itu yeah. Distress ya? Iya. Mm -mm. Distress. Nah, tubuh gitu jadi jadi Iya betul. Itulah yang mereka tanyakan ke kita nih, ke yeah. Mia ini mm -hmm. untuk membantu mereka. Yeah. Bagaimana sih sudut yeah. pandang spiritual gitu ya mengenai kondisi ini gitu. Jadi untuk membahas ini kita harus punya modal dulu kepahaman bahwa kita ini adalah jiwa ciptaan Allah yang mempunyai dua tugas sebagai khalifah dan pengabdi. Jadi kita tidak memiliki orang tua hakikatnya ya kan kita ini Ruh yang ditiupkan ketika janin umur empat bulan nah sehingga dengan menyadari ini tentu kita mulai bertanya-tanya nih Hai Allah apa sih atas jiwa yang dia titipkan kepada kita hmm. gitu yang pertama Allah itu kan menitipkan ruh anak kepada kita dalam janin artinya raganya punya kita. Hmm. Tetapi anaknya itu, ruh itu kan punya Tuhan. Karena kita ini jiwa ya. ya. Jadi dari sini kita memahami oh, ketika manusia itu adalah ruh, yang pertama adalah, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ya, karena ruhnya tidak kan? ada yang namanya manusia cacat. nggak ada. Hmm. Karena ada ruh. Ya, ya. Kalau kita bicara raga, yang kita punya yang kita bikin hmm. antara sperma dan ovum bertemu lalu menjadi janin, itu banyak yang ada yang cacat. Hmm. Ya kan? Hmm. Ada yang uh, berkebutuhan khusus lah, hmm. ada yang IQ-nya kurang, hmm. ada yang uh, uh, uh, mental retardation gitu ya. Nah, jadi kalau bicara raga, itu ada cacat. Tapi bicara manusia, selalu sempurna. Nah, dari situ aja kita sebagai orang tua akan bisa merasakan satu, anak saya nggak cacat. Dengan iya, hmm. karena buat kita itu adalah jiwa titipan Allah sempurna. Hmm. Kenapa sih eh, ada orang tua yang stres ya hmm. ketika diberikan, dititipkan eh, anak yang Menurut dia kan secara raga cacat, berkebutuhan khusus, karena buat dia ya cacat. Tapi kalau kita punya kepahaman itu adalah sempurna, hanya fisiknya yang cacat, hmm. kita nggak masalah. masalah. Iya, beda banget ya. Itu, itu satu, hmm. karena ketika dititipkan anak yang berkebutuhan khusus, hmm. banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah. Nah, harusnya masalah ini tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan sudut pandang Al-Qur'an. Itu yang pertama. Jadi dari sudut pandang Al-Qur'an manusia itu adalah ruh, otomatis tidak ada yang namanya ruh itu cacat, kekurangan, enggak ada. ya Ruh itu selalu sempurna. Lalu yang kedua, sebagai anak itu adalah titipan Tuhan, tentu kita akan bertanya, Ya Allah, untuk apa kau titipkan? Lalu aku disuruh ngapain ya. terhadap titipannya ini. Ya. Jadi kita nggak bisa e, menduga-duga keinginan Tuhan. Hmm. Lalu kita nggak bisa suka-suka dalam hmm. e, mengurus, membina ya. e, anak ya. ini. Nggak ya. bisa. Karena ada aturannya, ada keinginan yang punyanya. Hmm. Nah hmm. kita akan bertanya, apa sih Allah? ya Allah? yang diinginkan engkau menitipkan anak ini karena anak ini seandainya kita juga banyak juga e, pasangan yang ingin punya anak tapi enggak dikasih sama Tuhan. Jadi anak tuh bukan pemberian Tuhan. Banyak orang merasa, banyak orang merasa kalau berdoalah minta anak Tuhan akan kasih. Anak bukan pemberian Tuhan. Anak tuh cuma dua dalam sudut pandang Al-Qur'an titipan, dan ujian. dan ujian. Jadi kalau kita merasa anak ini pemberian Tuhan, dikasih Tuhan, kita akan membina anak ini sesuai dengan dan pikiran kita. kita. Hmm. Yang namanya coba Mimi sini kalau Ingka kasih nih tas gitu. Pasti memang mesinnya suka-suka gue kan udah dikasih. Hmm. Tapi kalau dititipin, titip ya tas aku. Jangan Gak berani. Begitulah titipan. Nah, jadi kita akan bertanya sama Tuhan dulu sebelum kita memutuskan apa-apa. Tuhan maunya apa? Nah, Tuhan sebenarnya menitipkan jiwa ini sebagai titipan satu, aku titipkan jiwa ini, tolong dibina. Agar dia menjadi takwa, menjadi sebaik-baik makhluk. Lalu yang kedua, Allah menitipkan anak sebagai cobaan. Artinya apa? Aku beri anak ini, aku titipkan anak ini untuk menjadi cobaan bagimu. Agar kamu menjadi takwa. Jadi kalau kita mengikuti dua ini, maka anak kita menjadi takwa dan kita pun menjadi takwa Dengan hadirnya titipan ini. Itu ya? Iya. Ini rumus. Rumus kehidupan dalam Al-Quran. Dimana dengan berpegang pada rumus ini, kita tidak akan berpikiran kemana-mana selain gimana caranya cuma dengan adanya titipan ini saya semakin mudah menjalankan kehendak-kehendak Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya jiwa-jiwa titipan ini mampu melakukan perubahan menjadi sebaik-baik makhluk Sebagaimana tujuan Tuhan menitipkan kepada kita. Gitu. Jadi dengan hanya sudut pandang ini mm -mm. Jadi kayak sama aja sebenarnya ya mbak ya Ya Nah itu kita ini modal kita dulu hmm. Ya untuk menghadapi uh, Bagaimana kita Apa yang harus kita lakukan Berhadap Dengan jiwa titipan. Uh, uh, jiwa titipan ini Kalau kita sudah punya ini Maka kita akan clear Berpikir kita hmm. Semuanya arah Arah kita melakukan mencari tenaga-tenaga profesional untuk membantu kita membina nah. anak ini arahnya hanya untuk bagaimana ke arah ketaatan kita ke situ gitu jadi ketika kita juga ke bawa anak ini ke profesional lalu ternyata dikatakan anak ini tidak bisa dirubah sampai mati enggak masalah buat kita karena kita, karena rawa, kita sudah kita nah. ya. karena buat kita ya bahkan banyak sekali peluang buat kita untuk uh, melaksanakan tugas-tugas dari nah, Tuhan iya ya, ya, ya kan ya. kita akan kita akan punya banyak sabar Tuhan berjanji akan bersama orang sabar tentu kita akan bisa banyak bersama Tuhan kan gitu ya jadi banyak sekali lah keuntungan-keuntungan kalau dari sudut pandang Alquran ya keuntungan-keuntungan diberikan seperti ini nah Kan tadi pertanyaannya, aku kembalikan lagi ya, ke pertanyaannya adalah bagaimana orang tua menghadapi titipan Allah yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di sini khusus membahas bagaimana kita sebagai orang tua. Jadi saya nggak ngebahas anaknya ya. Betul? Betul ya. Nah jadi orang tua ini harus paham dulu itu rumus ini. Ya. nah, Jadi kita di, disuruh sama Tuhan uh, untuk memahami ini. Lalu kalau misalnya anaknya, kan mahal tadi kan ya katanya ya, biayanya <tuh>. mahal, nah <tuh>. iya. Nah kalau dengan kepahaman ini kita akan bisa berpikir bahwa, merasakan bahwa anak ini kan titipan Tuhan. Berarti kan milik Allah, ya kan. Nah berarti semua kebutuhan anak ini hakikatnya dijamin sama Allah. Kita tugasnya apa? Bukan kita tugasnya diem aja, uh -huh. karena sudah di jam. Kita tugasnya ya, tugas kita ikhtiar. Tetap ya, kerja, mencari informasi, ya, itu tugas itu kita. kita. Uh -huh. Artinya itu ketaatan kita, uh -huh. mencari profesional-profesional yang berkaitan dengan anak kita. Lalu kita uh, mencari uang, ya kan uh -huh. memang butuh uang. Tapi kita tidak orientasi hasil. Kita tidak orientasi, saya harus kerja pulang bawa uang. Enggak. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah itu eh, tugas memberikan rezeki dari Allah. Tugas kita ikhtiar. Lalu tugas kita bagaimana tidak menyakiti, tidak melukai hati eh, jiwa titipan Allah, gitu. Semua, jadi kebutuhan dia apakah kita penuhi enggak? Ya penuhi. Kalau kita nggak punya uang gimana? ya kita cari, kan kita dikasih akal sama Tuhan kita cari, kita cari strategi yang tidak membutuhkan uang yang banyak iya, ya, ya, hmm. kan sekarang hmm. kita mau manggil, misalnya kita mau manggil terapis, eh, terapis hmm. kan mahal hmm. nah Allah kan sudah memberikan zaman yang canggih teknologi sekarang, ya, itu kan sebenarnya kemudahan ya. dari Tuhan hmm. kita tinggal lihat informasi dari Youtube hmm. dari media sosial lah lalu kita lakukan, kita lakukan. Iya, kita lakukan. Iya, ya, iya iya iya iya iya, iya, iya. Mudah, mudah, iya kita, kita bisa juga bekerja sama dengan pasangan kita jadi yang mau cari uang siapa hari ini saya jaga kalau butuh suami istri ya sudah kita ikhtiarnya menjaga jiwa titipannya ini lalu kita berdua pasangan kita saling menguatkan sambil kita kan enggak perlu bekerja di satu kantor atau di mana. Mm -hmm. Ya kan? Itu kan orang jadul ya. Yeah, nah, dari Kalau dari kalau orang modern, modern kan dari rumah dia dari bisa mana, bekerja. Ya? Yeah. Jadi sebenarnya ini cuma masalah strategi. Yeah. Namun strategi ini sulit kita dapetin ketika pikiran kita mumet. Buat kita masalah banyak sehingga kita nggak bisa secara jernih melakukan ikhtiar mencari-cari uh, solusi atas apa yang harus kita lakukan terhadap jiwa titipan. Hmm. Makanya tadi aku bilang, harus punya kepahaman dulu di awal, hmm. kita tuh siapa, yeah. anak tuh siapa, Allah tuh maksudnya apa. Hmm. Kalau udah mengerti, maka kita akan menjadi jernih, kita berpikir rasional, sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita akan lakukan apa-apa yang memang dalam kendali kita. Gitu sih. Kalau Gimana? tadi yang Meme tangkap dari yang Mbak Inka jelasin itu tuh aduh kayaknya cuma satu kata ya Mbak. Mm -hmm. uh, tapi membedakan akan apa yang bisa aku perbuat gitu dari cuma Allah memberikan, ini pemberian Allah sama Allah menitipkan, ini titipan Allah tuh beda banget gitu. Akhirnya mm -hmm. yang keluar untuk kita nih, orang tua, yeah. aku sebagai orang tua tuh kerasa banget ya jadinya, oh iya ya, selama ini bener gitu tadi analoginya Mbak Inka, seakan-akan, Mimi aku kasih tas, ya bener, habis itu aku merasa ini hak milik aku dong, suka-suka yeah. aku gitu, tapi emang jadi beda banget saat Mbak Inka menitipkan tasnya ke aku, pasti aku kan jaga dong, Hati-hati, yeah. hati, kan. iya. Mereka, itu Mereka. ya Mbak, maksudnya. Memberikan hati. dan menitipkan yeah. aja segitu bedanya. Yeah. Akan apa yang akan yeah. aku lakukan, gitu. Mm -hmm. ya, sekarang, mm -hmm. aku titipkan, yeah. tasnya jelek banget. Hmm. Tetap dijaga Tetap pasti. Nah. Iya. Yes. Itu ya. ya, perubahan panjang, sudut pandang. ini Sudut pandang spiritual itu canggih banget. Makanya al quran itu canggih banget. Namun kecanggihan al quran hanya bisa kita rasakan kalau bisa kita gunakan. Ya, kalau kita Betul mau ya, ya harus bisa gitu. kita gunakan itu. Karena ya itu mm -hmm. secanggih itu Se gitu itu. makanya itu. tadi kan cuma kalau buat mimik rasanya gitu yang bayin kasin dengan cuma memahami dari kata pemberian sama titipan ini aja itu kan dah. Yeah. Clear banget ya, mm -hmm. membuat Bagaimana kita berpikir jernih, yeah. kita untuk berstrategi, mm -hmm. untuk melakukan yang terbaik yeah. buat si yeah. jiwa, titipan jiwa titipan ini pasti Hanya -hanya. akan, yeah. wah, yeah. <laughs> yeah. aduh. Makanya itu. rasa ya, ya beda yeah. banget rasanya, yeah. kalau kita sebagai itu titipan yeah. dan dikasih, itu. itu beda. Betul-betul mbak. Yeah. Iya yeah. ya, hmm. kenapa ya? Hmm. <laughs> Sudut, Sudut pandang. ini. Sudut jadi, di jadi, ya. jadi diberikan <sukur> sekarang aku deh. Aku menitipkan tas yang jelek. Masalah nggak? Hmm. Kan ya. tasnya punya aku, kenapa ya, jadi ya. kamu masalah? Ya, kamu pikirnya adalah gimana sampai tas ini tetap bisa Jajah. sampai diambil sama yang punya. Iya. Ya. Ya kan. Iya Dirawat ya. atau iya. gitu kan? Sebenarnya nah. kalau yang jelek ya kalau aku ya tambah udah deh. E -e -e. hati, -hati gitu. Iya. Gitu nah ya. sekarang nah, kenapa? Jadi pengen ngeberesin tasnya orang tasnya milik aku. Iya. Nah sekarang berarti kita salah dalam melakukan sudut pandang. Hmm. Sudut pandangnya tuh salah tidak Qur'ani Kita pikir anak tuh milik Ya, Sehingga ya. kita, ya. jadi begitu dikasih ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah. ya kita ya, ini, ya, kita ya. mau beresin. Padahal dia untuk ngeberesin kita. kita. kita. Benar -benar kan, ya, aku, aku kan nitip ya, nih tas. Ya, kan masih ya, kan untuk itu. kamu beresin tasnya taruh di mana, ya, diikhtiarin ya, tempatnya, body, supaya nggak makin rusak, nah. kan gitu ya. Seperti itu ya. ya. Betul. Nah tadi kan kita bertanya uh, untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang autis atau hmm. Down syndrome ya mbak. Hmm. Kalau yang bipolar gitu mbak, atau apa sih yang lainnya, itu hmm. gimana tuh mbak? Sama nggak mbak? Hmm. Sama, kebetulan aku di dunia kedokteran ya. ya. Jadi kalau si sofren itu memang dari lahir biasanya memang sudah ada gitu ya. Nah, sama saja sebenarnya rumusnya. Rumusnya itu anak adalah titipannya, tinggal kita tuh eh, bagaimana cari cara, strategi, apa yang harus kita berikan kepada titipannya ini, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita cari profesional, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita kasih apa yang dibutuhkan untuk anak, kebutuhannya ini, kebutuhannya ini, kebutuhannya ini, tentu lain-lain. Ya jadi yang namanya adil terhadap anak, gitu ya. Bukannya kalau saya punya anak, misalnya Ingga punya anak nih SD, SMP, SMA tiga, saya harus bersikap adil kan Tuhan maunya kita adil. Berarti kalau uang jajan satu orang seratus ribu, semuanya harus seratus ribu. Keadilan bukan begitu. Keadilan itu bukan seratus ribu, seratus ribu enggak. Keadilan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi iya, kalau itu anak itu SD, mungkin. ya kasihnya puluh 30000 anak SMP Rp50.000, anak SMA seratus 100000 itu baru adil. Ketika anak SD dikasih seratus 100000 nggak adil. Iya, Karena belum, tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi jangan lupa, ketika kita punya anak berkebutuhan khusus, dan kita punya anak yang normal, Jangan lupa, kita harus adil. Iya, itu kita akan sulit adil ketika kita menganggap satu ini masalah. Ketika kita anggap tidak masalah, maka kita akan bersikap adil. Semua akan dapat apa yang harusnya hak mereka, yang Tuhan inginkan. Hmm. Justru benar-benar <laughs> jadi kita-benar -benar kitanya, gitu, Betul, si orang tua ini kita dulu itu yang harus jadi ya. belajar dan... Iya, selama ini soalnya kita membeda-bedakan ya. uh, ujian Tuhan. Ya, ya. Anak tuh dibeda-bedakan, ya. anak yang sholat sama anak yang enggak sholat kita bedain. Hmm. Lalu anak yang pinter sama anak yang enggak pinter kita bedain. Ya. Anak yang berkebutuhan khusus sama normal kita bedain. Padahal sama, sama-sama titipan, titipan Allah sama-sama cobaan bagiku. Ya. Lalu anak satu, anak dua, anak tiga, anak sepuluh sama. sama. Makanya saya nanya, sering bertanya. Tahu nggak sih kalau anak itu cobaan? Siapa yang bilang anak itu rezeki? Ketemuin saya yuk. Jadi banyak anak, banyak rezeki? Enggak. Sudut pandang spiritual mengatakan banyak anak, cobaan semakin banyak. Tapi jangan lupa, Berarti kesempatanmu untuk masuk surga semacam juga. Kan itu kan bisa dilihat kalau mm -hmm. kita punya sudut, sudut pandang, pandang. spiritual. titipan dari Allah. Jadi satu, hmm. punya anak satu dan punya anak banyak sama. sama. Kesempatan masuk surga sama. Peluangnya sama. Ya. Karena Allah adalah ujian dan titipan. Ya. Dan justru kita. bahan kita mm -mm. untuk belajar Betul. menjadi lebih taat. Iya. iya. Mm -hmm. si jadi menurutnya ya. ya. Jadi sekarang buat kita gimana? Masalah enggak? Aduh, kalau udah. Kalau punya anak Aduh. berkebutuhan khusus atau itu, masalah nggak? Enggak sih, mbak. Harusnya sipsnya. Punya, sih, ya. iya. punya sudut pandang si. itu iya. sih, jadi. Iya, masalah. Emang ada. Emang ada. Lalu, misalnya kita dalam, ke, dalam kondisi finansial yang tidak memandai, lah, kan rezeki dijamin Allah. Apalagi coba Lalu sekarang susah bayar terapis mahal. Kan ada media sosial. Apalagi. Ya. Jadi memang gak ada alasan. Allah tuh Allah udah ya. kasih semua. Lalu kita gak punya misalnya, eh, itu kan alatnya mahal. Ya kita pa bisa pakai, pakai alat-alat yang seada-adanya. Sesuai kemampuan. Iya, ya. benar ya, betul ya. Karena kan selama ini yang suka eh, Mimi dapat gitu kan ceritanya adalah bahwa emang untuk secara makanan apa apa kan masih khusus segala macam harus beli ke luar negeri lah apa aduh padahal sih iya benar ya, bener ya Allah ternyata fasilitas Tidak. dengan ya. internet dengan sosial media ya. itu kan fasilitas dari Allah ya mbak ya. untuk ya, kita juga kita mau belajar dan belajar iya. sih ya dan terbukti sampai saat ini lewat kan masalah itu lalu mau dibuktikan seperti apa lagi? Kalau masih belum yakin juga, hmm. Aduh, itu dia. Mbak Inka, tadi kan Mbak Inka menyampaikan gitu ya, ingat Mimi. Mbak Inka menyampaikan bahwa Allah menitipkan jiwa yang berkebutuhan khusus ini kan sebetulnya hmm. untuk si anaknya sendiri, bagaimana dia e, menjadi men sebaik-baiknya Baik makhluk, ya. gitu juga untuk orang tuanya. Ya. Apa mungkin, Mbak? Anak yang berkebutuhan khusus ini, notabene uh, secara akal, yeah. mereka kan semakin terbatas yeah. ya, semakin yeah. minim gitu. Yeah. Bagaimana mbak caranya dia bisa melakukan uh, ketahanan, ketaatan itu Apakah mbak, apa, apa mungkin? Makan mereka bisa uh, menjadi sebaik-baik gitu. makhluk. Nah, di sini uh, keberuntungan orang tuanya. Nah, justru nah, orang justru. tuanya. Berarti. Di sini keberuntungan orang tuanya yang membuat kita yang memiliki anak-anak normal. mirip. Wow, mm -hmm. kita dititipkan Allah untuk membina jiwa titipannya agar menjadi takwa. Jadi, bagi kita orang tua disumur, PR yang luar biasa. Oke, mm -hmm. supaya anak ini bisa jadi takwa, uh -huh. ya. tapi bagi orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus, dia nggak perlu berupaya itu karena anaknya sudah dijamin aduh, nangis <t words> itu, ya Allah adilnya Allah ya. Ah. <t variability> Jadi dia nggak perlu seperti kita. Iya. Itu, dia hanya perlu bagaimana Mengikhtiarkan untuk e, kebutuhan. Iya. kebutuhan kebutuhan. Artinya dia tidak perlu Mengikhtiarkan bagaimana anak ini menjadi takwa. Bagaimana kita? Iya. Ya Allah. Hmm. lebih banget ya. Tuhan iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Iya ya, ya. Hmm. Aduh. Aduh. Kalau kita susah anak kita mesti perlu apa-apa eh, yeah. Yang berkebutuhan khusus Kita udah tau dijamin Tuhan Aduh. Jadi sebenarnya gak banyak Iya benar ya jadi Maksudnya tuh eh, yang harus diupayakan sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ini bener-bener cuma memfasilitasi <tuk> yang ya, Keliatannya ya. aja gitu ya, ya mbak Berarti <tuk> Allah lagi ngasih ya Allah. banget Bener. buat kita orang tuanya ya aduh ya. dikasih kemudahan sebenarnya ya, ya ya allah luar biasa ya insyaallah makasih mbak <tuk> makanya kalau itu memang <tuk> kemudahan Iya baru sekarang ya. bisa ngerasain semuanya <tuk> adil banget gitu kan <tuk> itu dia intinya ya, ya. ya. harus benar ya, ya. saatnya kita harus melakukan perenungan lagi supaya kita bisa di sisa waktu kita ini bisa berperilaku selaras dengan kehendaknya sehingga kita harusnya semakin tua kita semakin mudah taat kita harus mematahkan persepsi lingkungan hmm. makin tua makin pemarah. Hmm. ya. Mematahkan persepsi lingkungan hmm. yang banyak anak banyak rezeki, bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah aib dan sebagainya ya, ya. itu jadi ya. aduh terbunyi ah, semua enggak, tadi enggak, tadi yang Mbak Inka sharing Dengan jadinya. sudut pandang spiritual enggak, enggak. itu ya wow Bu, luar biasa ya benar satu, <laughs> iya. satu cuma satu sudut rumusnya cuma itu loh ya. makanya ya, kalau kita pegang bisa. rumus hmm. ya. berbagai variasi ujian-ujian hidup bisa kita lewatin jadi masalah nggak masalah ya, bener tapi kalau kita nah, berpegang ada, pada kan. variasi ujian-ujian nah. hidup pusing kita, karena begitu banyak, banyak variasi ujian dari Allah, tidak terhitung satu anak aja bisa jutaan variasi cobaan bagi kita, hmm. tapi kalau kita berpegang pada rumus hmm. rumus ini bisa berlaku untuk semua Segena. yang namanya anak. anak mau berkebutuhan khusus ya. atau enggak raganya mau sehat atau enggak sama ya jangan lupa kita kan punya Al-Quran pedoman hidup yang canggih banget kalau kita gunakan jadi jangan pakai dong persepsi-persepsi lingkungan jangan pakai uh, menurut aku kelogisan akal tenang aja hidup kita sudah ada panduannya kita sudah terbimbing sudah diberikan bimbingan oleh Allah bagaimana kita uh, mengisi kehidupan ini agar kita bisa hidup ini jadi mudah, kan Allah menurunkan Al-Quran untuk membuat hidup kita mudah, iya. jadi kalau kita sekarang ini rasanya susah hati, banyak masalah, sadari aja, pasti kita sedang tidak menggunakan pedoman hidup kita gitu you kan know hmm. Iya betul ya Mbak. <laughs> Nyata itu aja ya. Iya. Sebenarnya Pegang gampangnya kita. adalah kita lagi tidak berpegang pada buku iya, pedoman. Dikasih ya, begitu stres, merasa bingung, susah hati, Hah, lagi nggak pakai pedoman. Ada gitu. yang salah, sama Ada yang kita. salah sudut pandang spiritualnya. Betul, betul. Ya, sudut ya, pandangnya yang itu. salah, maksudnya bukan enggak <laughs> <laughs> lagi nggak pakai sudut pandang spiritual. Ih, ya. Aduh, luar biasa banget sih. Ya, sudut Jadi, sebenarnya oh, bukan sudah. salahnya orang tua. Orang, ya. tua, orang tua pasti ya, uh, orang sangat jaranglah kita menemukan orang tua yang jahat ya, ya. kan terhadap anaknya, ya. tetapi ya. ini dibuat menjadi bermasalah karena sudut pandangnya makanya Jadi malah susah ya, iya kan, ganti, kan, ganti deh pandangnya. sudut Jadi, pandangnya rumah, ya, rumah iya kan, kan, rumah kan, rumah rumah kan, kan, kan sudut pandang kan, kan, spiritual tuh kan yang, yang ngajarin Tuhan yang menciptakan kita iya dia iya. yang tahu iya begini. gitu gimana sin Luar biasa sih untuk aku nih. Aduh, terima kasih ya, Solmi, iya. teman-teman yang ini, minta di-sharing iya, tema topiknya ini. Topiknya soal uh -uh. anak berkebutuhan khusus. Tapi ya, rupanya... Tapi ternyata ini tugas kita ini sebagai orang tua. Wawasan yang ya, Wawasan lurus. untuk kita makin uh -uh. uh, menjalankan iya, tugas betul, sebagai orang tua. Betul, gitu, sih. Gak masalah, mau anak bagaimanapun juga kondisinya uh. sama aja. Mereka ruh, iya. jiwa yang dititipin uh. gitu kan. Ya. Uh. Mm. banget main. <laughs> serius, jawa harus serius. Itu. Betul, betul, betul. Karena itu dua tugas dua tadi tugas, kasih. Iya. Mm -mm. <tis> <tis> Bagaimana soulmate? Mm -hmm. Semoga apa yang kita sharing ya Mbak Inka wawasan yang Mbak Inka bagi dan rumus, rumus kehidupan <tis> dalam ya, dalam Al-Qur'an itu bisa kita pakai. Betul, mm -hmm. yeah. bawa anak itu bukan pemberian Allah. Bukan rezeki bukan rezeki juga. Uh -huh. Tapi Jiwa titipan, titipan Allah yang perlu kita bina betul sesuai dengan pedoman. Pedoman buku pedoman kita yaitu Al-Qur'an uh -huh. dan juga anak itu ujian. ujian agar, Apapun uh -uh. kondisinya ujian, mereka agar itu kita yes. bisa mereka ujian biar kita nih sebagai orang tua uh -huh. bisa punya bisa peluang. peluang menjalankan uh -huh. tugas untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah sih uh. uh. kalau nggak sadar itu bahaya nggak no. sih kakak yuk kita ini. pakai sudut yuk. pandang spiritual yuk, yuk. yuk, yuk, yuk, yuk. <laughs> kita ganti sudut pandang kita yeah. ke sudut pandang spiritual uh -huh. Di mana yang sudut-sudut pandang spiritual ini deh banyak banget kan kita share iya, di episode kita episode, sekarang episode udah Mea sampai ini. episode ke-48 mm -hmm. kali ini. Yes. alhamdulillah. Hmm. Dan bener deh, episode Mia ya. itu masing-masingnya kita nonton berkali-kali malah ya, makin betul. oh gitu. Menemukan hal-hal baru mm -hmm. dalam diri kita ini mm -hmm. mm -hmm. gitu. Untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, Supaya nggak masalah. Gitu. Iya, kan, kan mm -hmm. bener benar-benar mau ya masalah. Mm -hmm. Emang ada. ada. Masalah jadi gak masalah maunya. Ya, semoga soulmate juga bisa merasakan apa yang Mimi dan Cindy rasakan dari episode-episode Mea ini. gimana Jadi kamu tuh ya soulmate, jangan lupa tonton terus tonton ulang lagi, ulang lagi episode-episode Mea sebelum-sebelumnya. Dan Mea ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Facebook. Instagram, Facebook, dan TikTok. Baiklah, kita pamit mundur diri, Solmit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.